Bata Bisa jalan raya Bogor andal banget cuy, mobil atau uh, motor aja. Aku jalan enak nih yang ada Mbak Mbak pacaran bolu sih tuh kan aku nggak bisa jalan keluar ayo ah, ayo wow wow wow wow, wow. Depan, Depan, Depan, Depan Depan Tinggungan aja <laughs> <tik> Ada bawahnya ini, ini sih Duta Next lah ke apa? Derwin, <laughs> ya murah-murah aja ya. buat siburan aja gitu ya. Uh, ntar kita bilangin lah. celang kita jadi celang, celang gitu kan kalau masuk jalan-jalan gitu kalau biar stabil motornya nanjak nggak apa-apa aja ada kalau lemot nyantai baik di kiri itu nggak boleh kanan kalau kosong selipin aja kiri kalau lega masuk aja udah gak apa-apa asal jangan nyantai nih memotor gak kuonanjak jangan jangan oh ini masuk komplek rumah a ah. po jadinya. Kesalih loh tadi yang jangan itu pun salib Bang. Yang tadi yang tanyakan itu. salib Heeh. Ah, Nungguin. Kan? So, gimana? Itu Adik Masih lah. Gimana lagi nih, nih? Briefing dulu goblok. Oh iya, matiin dulu.